Kita aja guys di Jepang belinya produk-produk Indonesia Jadi teman-teman yang di Indonesia harus beli produk-produk Indonesia Dukung ekonomi dalam negeri Oke guys? Setuju Shaco? Yuk setuju Yuk guys, sekarang kita belanja dulu temenin Shaco belanja Oke guys, kita lihat belanjaan Shaco buat seminggu itu apaan aja Kita mau belanja mingguan soalnya guys apa ini jeruk jeruk hmm? jeruk Jeluk. bukan jeruk, jeruk. Basket, yeah. bukan ini namanya anggur anggur 1280 hmm. kebetulan hari ini hari minggu guys dan sore sore kan jam limaan makanya banyak banget orang rame banget asli rame banget rame banget ya cacau iya asli rame banget orangnya rame banyak rame. banget tapi sayuran disini seger-seger loh walaupun agak mahal kan agak mahal iya agak mahal tapi seger gitu hijau-hijau gitu masih seger pokoknya kayak kayak bocah kelas apa Bocah 18 tahun gitu ini ninjin mana ada? ninjin? ninjin ada 1pon 1pon lagi? iya, tidak ada oh ini sayur-sayuran guys sayur-sayuran ada jahe itu jahe jeruk <laughs> nipis ya てあげます。ジェロップ 2 ピース Apalagi? daun seledri. Hmm, seledri? Daun seledri, daun Tapi ini mahal, ya? Mahal itu hmm. berapaan sih? Itu 170 100,70. Ya? 80 mahal. Ya udah, kita beli aja. Ini ya, loh pasti <laughs> manis, soalnya hmm. kayak kamu. Iya dong, Cari lagi, cari lagi. Oh. oh banyak bento guys, bento bento. Saco, telur mana telur? Ya ya telur, ya telur Emang agak mahal sih guys makanannya, tapi kualitasnya bagus gitu. Gak ada yang busuk atau yang rusak-rusak itu nggak ada. pokoknya kualitasnya top terbaik. Oh. Gurita apa lagi? Oh ini nih telurnya siapa itu? Telurnya kamu Unagi Unagi janewa Uni Uni Ini kita pernah makan di Hokkaido Sushi-sushi Sashimi kalau ini bukan sushi Ini namanya Unagi guys Oh 2% Diskon 2% guys Oh. Ini ikan-ikanan, ikan guys. Ikan tongkol tuh. Ada susu murni, susu murni. Ini ikan yang ada telurnya, guys. Gila, ya, ada telurnya nih kan namanya. Hmm? Oh, ini ikan yang lagi ngehits, guys. Soalnya di Jepang tuh jarang. Jadi harganya jadi mahal. Namanya sama. Keren enggak, Ceco? Di Jepang gak ada kan katanya Susah nyarinya Iya kan Iya ya, ya. Jadi harganya mahal Tuh bentuk ikannya guys Ini yang di frozen dibekuin ya uhum. Oh ada itu Kani Apa Crap ada mister Crab, udang, ini, kaki-kakinya sepiting di sini, daging-dagingan, guys. Oh, uh, ini semuanya roti-rotian, guys. Roti-roti roti. roti, roti. Dagingnya yang mana Dagingnya beli di sini atau nggak ya gitu Beli di ini aja supermarket yang satu lagi lebih murah Iya oke okay. uh -uh. Iya indah-indah Iya satu lagi juga indah kan Ntar kita ya. kasih lihat aja okay. Ini juga roti-rotian ya hmm. Ada telur Telur-telur Telur di sini 10 biji 200 yen Tuh, 10 biji, guys. Minjinya? Minjinya? Mantapunai. Ne. Portal udah nggak ada, beli aja beli. Ini, guys, bentonya. Ini kalau di atas jam 8 atau jam 9 gitu. Ada diskonnya lebih murah. Nah, ini baru sushi, guys. Kalau tadi sashimi. Ini baru sushi, Tuh. ini yang kecil tuh 300 yen 800 yen bagus-bagus wow, kan kelihatannya cantik-cantik gitu katanya siacon nyari toge ah dapat ada toge di sini ada toge ada togenya di sini ada, ada yang lagi beres-beresin berapa tuh Togenya berapa sih, Cok? 3.000. Ah, bukan. 3.000. 30.000. 30 yen. Rata-rata, hmm. oh. guys, di supermarket di seluruh Jepang itu, di atas jam 8-an biasanya mereka kasih diskon 10-20%. Kalau menjelang mereka udah mau tutup, mereka bahkan kasih diskon sampai 50%. Kalau di atas 50%, belum pernah lihat sih. Ya paling-paling paling maksimal kayaknya sih 50% diskonnya. Ya Syacou, kamu pernah lihat diskon di atas 50%? Kalau enggak, udah malam enggak, gitu. Gak ada. Paling maksimal separuh kan harganya? Ya, yeah, separuh-separuh. 50%? Mm. nggak ada kan? Syacou aja lahir di Jepang, gede di Jepang gitu kan, nikah di Jepang. Itu juga belum pernah ketemu... Diskonnya sampai di atas 50% Kecuali guys, kecuali kalau baju-baju gitu ya Itu ada, ada yang sampai 80% juga ada Kalau makanan kayaknya jarang, apalagi bento kan jarang Maksimal 50% Bento, tahu Tahu, tahu goreng Nato, fermentasi kacang kedelai. Kayak lengket-lengket gitu loh Next time kita coba bikin videonya deh Kimchi? Kimchi? Iya, ini ya orang Korea suka, suka banget ya Itu... Aku nggak suka. Oh, ya. Kamu suka? Yes, ya, tapi wa. Bau. bau. Nih, guys, ini yang di sini ini asinan semua nih, asinan Jepang yang direndam sama ini. Pakai cuka dan lain-lain. Hmm. Ya, guys, kita udah kelar belian jasa ya sayur-sayurannya sama Sacho. Nih. nggak banyak sih. Kalau cuma buat berdua, cuma buat berdua, daun cukup hijau. buat bukan daun bawang. Daun bawang. Hmm. Kalau cuma buat berdua itu cukup buat seminggu. Soalnya di weekday itu, recently sampai Jumat, kita kebanyakan makan di luar kan. Iya, ya. kalau makan siang kan pasti di kantor. Kalau siacok, makannya di perusahaan. Jadi, kita belanjanya nggak banyak juga. Ini tadi habis berapa sih Cok? Nggak tahu dia. Cuma asal pakai kartu kredit gue aja. aja. nih, nggak tahu, Cok. Enggak tahu. Enggak tahu. Bahaya nih anak nih. <laughs> ya bener? Ya benar. Nggak <laughs> tahu. gue juga nggak tahu. Soalnya pas bayar, gue tinggal. Nah, ini kita belum beli daging nih. Sekarang kita mau pindah ke supermarket lain, kita mau beli daging. Kenapa? Karena... Yang tempat daging itu, ada satu lagi supermarket namanya Hanamasa. Masa. Jangan datang ke sini, ada oh, Ada mobil. <laughs> ya, yeah. supermarket yang satu lagi namanya Hanamasa Masa itu lebih murah daging-dagingan itu. Berapa ya? Berapa? Oh, 2000. ribu. Cuman 2000 yen, murah lah ya. Yeah. Soalnya kita nggak beli banyak kok, cuman dikit doang. Nah, mungkin terpas kita beli daging nih, bisa lebih mahal. Karena... Pas kita beli daging biasanya banyak ya. Iya. Beli daging ayam 2 kilo gitu, biasanya gitu. Ya buat seminggu minggu lah. Yuhu guys, kita udah nyampe di Hanamasa. Niku no Hanamasa. Niku itu daging. Ayo kita masuk guys. Tuh. Di sini ada sayuran juga guys, cuman kurang seger kalau dibandingin dari Indonesia, ini dari India Seriusan? Iya Yang mana dari Indonesia? Indonesia ini kecil Yang dari India gede? Gede Tapi harganya juga beda loh Satu yang beda Beda 500 yen Satu satu gram gimana? Oh. Ini lima ri, liter, ini dua liter Iya juga ya hmm. Yang ini aja apa ya? Tapi ini gede, gede. itu kecil mm. Itu banyak, ini sedikit mm. Ini lebih mahal, itu lebih murah mm. Ini mm. lebih banyak, ini lebih sedikit, sedikit. Gimana? Gimana, Indonesia aja? Oke, okay. Indonesia aja. Kita aja guys, di Jepang belinya produk-produk Indonesia Jadi teman-teman yang di Indonesia harus beli produk-produk Indonesia Dukung ekonomi dalam negeri Oke okay guys, tunggu, saja. Yuk, setuju. Jadi kita beli produk Indonesia. Bukan, Jepang. <tuk> apa tuh? Ah. Buat Halloween? Ini. apa bahasa Indonesia ke bocah? Labu. labu labu buat Halloween tapi itu kecil banget ini 180 nya 180 ya ini bisa makan nggak ya nggak tahu deh next time aja pulang berat eh ayo pulang pulang pulang pulang ya guys siaco udah beli daging dagingan juga ayo berapa lagi itu habisnya berapa ya aku getok kamu kalau nggak tahu lo asli lo mm. Berapa? Hmm, ya. Berapa ya? <laughs> 4.000? Aduh biar getok nih orang bener asli. Jadi berapa? 6.400 juga nih. Ini? Oh. 6.000? Nyampe nggak sih tadi? Oh lupa juga oh. gue guys. Oh anjir. <laughs> 4.400 sama 6.400 itu Lupa. Pokoknya total itu 6.000. 6.500an atau 8.500an gitu <laughs> Lupa gue guys juga lupa. Tapi itu Apalagi itu bela aku. itu belanjaan mingguan kita guys Gue sama Syacow Ya pastinya nggak habis dimakan semua juga Itu daging-dagingannya Pasti bahkan sampai minggu depan Bakal ada sisa Ya satu dua minggu lah gitu Oke oh, guys sampai sini dulu video kita kali ini guys teman kita oh, iya, udah... Makasih ya guys ya Udah, udah nemenin kita Belanja Oke sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Thanks for watching guys. See you guys again. Bye bye. Bye bye. Bye bye.